Selamat sore, teman-teman semuanya. Selamat sore, Bu Fika. Teman yang lain mana ya? Selamat sore, Bu Vika. sore. Iya, uh, Bu. Ini masih diumumkan di grup lagi, Bu. Mungkin okay. uh, banyak yang lupa. Anu. Siap. Uh, untuk kelompok yang presentasi, kelompok pertama ya, Mas Haryo ya. Iya, Bu. Kelompok ya. saya, Ibu. Oh iya, oke. Okay. Nanti dimulai aja, mungkin 17.15 ya, e, 10 atau 15 menit aja ya, Mas Aryo ya, untuk presentasinya, karena juga kita e, mau berbuka puasa, jadi usahakan e, tidak terlalu lama ya, Mas Aryo ya. Ikut Baik, jelas. Bu. Siap, Bu. Oke, okay. siap, makasih. Saya tunggu sampai 17.15 ya, Mas. Baik, Bu. Oke, eh, uh, Mas eh uh, dimulai aja Mas, berapapun pesertanya, karena kita ngejar makhluk juga ya. Sampai Baik, ya, Bu. Siap, Bu. Okay. Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Baik, Bu. Sudah terlihat ya, Bu? Oke, okay, sudah, Mas Hario. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini sesi pertama uh, kita dari kelompok satu ya, yang beragotakan empat orang. Di sini ada saya Haryo, ada Mas Ismarwanto, ada Mas Nabil dan Mas Rohmat. Uh, kita akan membahas uh, materi awal ya, pendahuluan tentang definisi, perbedaan dengan e-commerce dan manfaat, tantangan serta faktor keberhasilan dan kegagalan dari e-business ya. Ya, bagian pertama ini kita akan membahas tentang definisi dulu ya. Kemudian bagian kedua manfaat dan tantangannya, kemudian bagian ketiga adalah faktor-faktor pendukung dari e-business itu tadi. Kita langsung ke bagian definisi ya. Definisi dari e-business dan e-commerce. Ya pada awalnya itu saya menyangka bahwa e-commerce dan e-business itu adalah hal yang sama ya seperti kebanyakan orang awam. Jadi ternyata setelah saya membaca beberapa materi yang diberikan oleh Bu Vika juga dan berbagai materi yang ada di Google, saya menyimpulkan bahwa e-commerce dan e-business itu adalah tidak sama ya. Jadi di sini pengertian dari e-commerce itu adalah pembelian penjualan dan transfer atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Jadi ternyata kata kuncinya di sini adalah jual-beli, ya, jual-beli melalui internet, yaitu e-commerce itu tadi. Sedangkan e-business itu adalah penggunaan IT, khususnya teknologi, jaringan, dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan proses bisnisnya baik secara internal maupun eksternal dan ternyata titik tekan dari e-business itu adalah penggunaan IT untuk proses proses bisnis ya jadi mau itu jual beli ataupun manajemen yang lainnya itu adalah e-business ya ini kita bagi menjadi tabel ya untuk melihat perbandingannya ya ini dari arti definisi tadi sudah kita bahas sedikit yaitu, perdagangan barang dan jasa melalui internet itu adalah e-commerce. Sedangkan e-business itu tadi adalah proses bisnis yang dilakukan secara elektronik. Secara ruang lingkup sendiri, e-commerce itu lebih sempit, ya. Jadi, dia merupakan subordinat dari e-business yang lebih luas. Oke, jadi kalau masalah uang itu terlibat atau tidak, kalau di e-commerce itu pasti terlibat, ya. Sedangkan di e-business... Bisa saja, bisa tidak. Karena e-commerce itu pasti ada transaksi jual-beli dan itu pasti melibatkan uang dan sistem pembayaran. Untuk kebutuhan sendiri e-commerce ini membutuhkan website dan e-business itu bisa pakai website, bisa juga ada CRM ya, atau juga ada ERP dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jaringan komunikasi di e-commerce itu menggunakan internet. Sedangkan di e-business menggunakan internet, intranet, dan juga extranet. Baik, ini adalah contoh aplikasi dari e-commerce, ya. Ada macam-macam skema dari e-commerce, itu ada C2C, B2C, B2B, dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu contohnya, yaitu e-commerce Tokopedia Bukalapak. Itu yang adalah C2C, yaitu customer to customer. Ya, di mana pelanggan itu langsung bertransaksi dengan pelanggan yang lain. Oke, langsung berikutnya, ini adalah arsitektur aplikasi dari e-business, ya. Di ya, bisnis itu yang seperti kita bahas tadi itu sangat luas ya. E, juga termasuk di sini kita lihat ada ERP di tengah ini, ERP di sini ada supply chain management, ada customer relationship management ya. Jadi dia menghubungkan macam-macam bukan cuma customer ke customer saja, jadi juga supplier, ada juga employee kita, juga ada mitra-mitra kita, partner ya. E, berikutnya ini ini juga sama seperti yang tadi. Cuman ini lebih dijabarkan lagi ya. Ini saya ambil dari modul ya. Ini ada di tengah-tengah ini ada decision support application ya. Jadi ini juga bisa mungkin menganalisis ya, dari data-data yang ada untuk bisa memperbaiki keputusan bisnis kita. Ini macam-macam ada finance accounting dan lain sebagainya, jadi luas sekali ya. Oke, kita akan berikutnya langsung membahas saja tentang manfaat dan tantangan penerapan e-business ya ada beberapa manfaat ya dari penerapan e-business itu yaitu kita bisa uh, lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan pelacakan dan analisis ya ya karena semuanya menjadi lebih di, lebih apa ya sistem digital kan kita bisa mencari dengan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan sistem konvensional yang kita harus mencari dari jurnal-jurnal lebih lama lah prosesnya kemudian kita bisa meningkatkan loyalitas pelanggan ya jadi karena juga sistem transaksinya lebih cepat kita juga bisa membuat uh, semacam apa ya kalau misalnya kayak di uh, kayak di maskapai penerbangan lah katakanlah itu ada Garuda Indonesia ada loyalty points semakin banyak kita uh, membeli tiket dari mereka nanti kita dapat poin yang bisa ditukarkan menjadi hadiah dan semacam itu itu bisa meningkatkan loyalitas dari pelanggan selain itu juga ketersediaan layanan 24 jam ya 24 jam. Jadi karena sistemnya online terus ya otomatis ya kita bisa melayani secara 24 jam. Oke, selain itu juga ada efisiensi SDM operasional, sales dan marketing ya. Selain itu juga kita bisa dengan analisis data yang kita punya, kita bisa meningkatkan pangsa pasar sehingga ada revenue stream baru ya seperti yang kita ketahui contohnya misalnya dulu Amazon itu hanya jualan buku ya, sekarang jualan macam-macam itu pasti karena uh, hasil analisis mereka mengatakan seperti itu dan akhirnya mereka sekarang menjual macam-macam dan meningkatkan uh, revenue dari perusahaan mereka. Oke, okay, tantangannya apa sih dari e-business itu tadi? Yang pasti kita punya tantangan keamanan data ya, dari pencurian pihak internal atau eksternal. Kemudian kita juga punya, in uh, kita juga punya tantangan di gangguan layanan non Teknis misalnya kalau listrik ini padam itu kita harus melakukan apa? Kita harus mengatasi tantangan ini ya. Selain itu juga ada gangguan serangan hacker dari pihak lain. Dan juga ada tantangan kelalaian SDM internal ya. Itu adalah manfaat dan tantangan dari penerapan e-bisnis. Oke, kita langsung beranjak ke bagian berikutnya yaitu faktor keberhasilan dari e-bisnis ya. Faktor pertama dari keberhasilan e bisnis itu adalah tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-business atas strategi keseluruhan perusahaan. Jangan sampai strategi e bisnis kita itu apa ya istilahnya terlalu overkill lah istilahnya dengan strategi keseluruhan perusahaan. Karena memang perusahaan itu juga menjalankan proses bisnis untuk tujuannya kan untuk menjala, apa itu, mendapatkan keuntungan ya jadi jangan sampai malah menimbulkan uh, biaya yang sangat berlebih dan akhirnya malah uh, tidak sesuai dengan strategi keseluruhan perusahaan. Terus faktor kedua adalah uh, kemampuan untuk menjamin bahwa proses e-business itu memenuhi tiga karakteristik kunci ya. Apa sih tiga karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis? Itu yang pertama adalah validitas ya. Validity ini apa? Ini adalah keaslian identitas kedua pihak bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Dan yang kedua adalah integrity atau integritas ya. Jadi kedua pihak yakin bahwa info yang dipertukarkan itu akurat dan tidak bisa dirubah selama proses transaksi. Untuk yang ketiga adalah privacy ya. Jadi kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi yang dipertukarkan harus disimpan baik ya. Jadi tiga karakteristik kunci ini harus ada pada transaksi bisnis kita. Oke, yang terakhir kita melihat faktor kegagalan dari e-bisnis itu apa sih? Ya, Jadi e-bisnis itu bisa gagal kalau yang pertama adalah manajemen puncak itu tidak memiliki komitmen utuh dalam menerapkan e-bisnis. Ya. Yang kedua itu tidak ada change management dalam penerapan e-bisnis. Ya. Namanya juga trans transisi. ya. Apa namanya dari perusahaan konvensional mungkin beranjak menuju e-business itu kita perlu menerapkan yang namanya change management. Oke, yang ketiga adalah mitra vendor TI tidak profesional. Yang keempat, infrastruktur komunikasi buruk. Yang kelima, strategi IT tidak selaras dengan strategi perusahaan. Yang keenam, belum ada saya law untuk melindungi semua pihak ya. Tapi kalau di Indonesia ini kayaknya sudah ada ya, undang-undang ITE yang bisa melindungi pihak-pihak uh, yang bertransaksi ya. Kemudian ini kurang dukungan finansial ya, jangan sampai uh, perusahaan kita itu tidak mendukung secara fin finansial secara penuh ya, karena memang penerapan e-business ini juga membutuhkan biaya untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian yang ke berapa ini? Yang kedelapan adalah target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-business ya. Jadi memang e-business ini kan tidak bisa dinikmati dalam jangka pendek aja ya. Jadi kadangkala -kadang manajemen puncak itu tidak sabaran ya. Jadi kalau bisa kita melihat ini sebagai investasi jangka panjang. Oke sekian terima kasih. Ini adalah referensi dari kami ya. Sebagian besar kami ambil dari modul sih dan yang lainnya itu saya ambil dari sumber-sumber berikut. Ya, terima kasih sekian uh, presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aryo. Uh, buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Ya boleh Bu Fika izin Bu saya tanya Bu. Silakan Mas Rayan. Ya pertama ini Mas Aryo dan teman-teman ya ini presentasinya bagus ya membuat slide-nya dan kontennya nih bagus sekali Mas Aryo dan teman-teman. Ini Mas Aryo, uh, mungkin uh, saya tanya yang ini Mas yang uh, apa uh, sederhana saja Mas kan kita tahu tadi kata Mas Aryo salah satu contoh e-commerce itu situsi uh, ya Mas ya customer to customer nah mungkin ini Mas ingin uh, tahu pendapat Mas Aryo Mas situsi uh, lokal kita kan kebanggaan tuh Tokopedia dan bukalapak ya Mas ya kalau Tokopedia kan mungkin dia bisa head to head dengan Shopee ya. Nah untuk buka lapak nih mas, kira-kira kenapa mas Heriyo kok? Ya maksud saya itu kan kebanggaan kita juga ya mas ya, itu. Cuman kenapa dia tidak bisa mengejar Tokopedia atau Shopee mas? Itu itu, itu saja mas Heri. Terima kasih mas. Ya terima kasih mas Ryan pertanyaannya ya. Kalau saya lihat ya, kan saya kan orang awam mas. Itu, jadi eh, saya melihat sih. Kalau Tokopedia itu apa ya, Mas? Ya? Banyak promosi, Mas. Sering ada promosi ini, promosi itu dan iklannya itu di medsos itu sangat kencar ya, beda dengan Bukalapak. Kalau zaman dulu sih mungkin sering bakar duit ya, maksudnya dalam artian sering iklan di media apa? TV dan lain sebagainya untuk sekarang ini jarang, Mas. Jadi kalah-kalah kalah exposure lah istilahnya. Jadi dibandingkan Shopee dan Tokopedia kalau zaman dulu kan masih ada yang iklannya buka lapak yang apa, eh, yang apa itu, yang kayak edisi Imlek loh mas, itu kan sering sekali di TV. Yang sekarang iklan-iklan seperti itu sudah sudah tidak ada lagi ya. Tapi kalau menurut saya sih brandingnya kurang mas. Kalau mungkin ya, kalau melihat persaingan persaingan dari e-commerce yang besar itu di tanah air, itu sih kalau menurut saya. Ya mas Ferio. Oke okay, kalau dari sisi exposure. Seperti itu ya mas ya, Iya sih dulu tuh bukalapak sempat hire dan Sastro nggak salah mas ya. Nah ya. kalau dari sisi ininya mas sistemnya atau platformnya mas mungkin mas Aryo tahu mas? Hmm. Wah kalau kalau bukalapak saya jarang pakai sekarang masih tujuh oh, ya, aja. Iya okay, okay. cuman kalau misalnya ya saya kan juga uh, jual beli mas di bukalapak juga, saya juga jual di Tokopedia dan apa namanya? Shopee, kalau saya lihat memang bukalapak itu secara untuk penjual itu kurang menarik mas karena biaya platformnya itu lebih tinggi daripada Tokopedia atau Shopee. Jadi apa ya istilahnya potongan potongannya. Bahkan kita beli di bukalapak sekarang itu ada biaya platform juga kalau nggak salah terakhir saya beli itu. Jadi itu juga dibebankan ke pembeli itu yang membuat pembeli juga agak malas mas. Beli di Bukalapak, kalau dibandingkan di Tokopedia ya, kita kan tidak dibebankan biaya platform yang tinggi ya, nggak terasa lah. Kalau di, di Bukalapak itu kerasa mas gitu. Oke, ya. berarti dari sisi teknologi sebetulnya tidak ada problem ya, Mas. Antara Tokopedia sama Bukalapak, jadi mungkin dari ya. strategi bisnisnya yang uh, kalah bersaing dengan Topet dan senar mas. mas ya Oke, oke ya. Baik, terima kasih, Mas Herlio. Uh, terima kasih Bu Vika dari saya cukup. Oke, okay, terima kasih Mas Ryan, Mas Hario. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya lagi? Partisipannya hanya 9 mahasiswa ya? Dari 60, eh maaf, 20-an ya? Bisa ya? 24. 24, Bu. 24, setengahnya Oke, okay. uh, saya menjelaskan sedikit ya teman-teman ya. Terkait diskusi kita, jadi uh, nanti saya akan meminta ke teman-teman untuk uh, membuat rangkuman tentang pembelajaran kita pada sesi uh, minggu ini. Ya, untuk sesi pertama, jadi nanti teman-teman dengarkan yang Mas Haryo jelaskan, kemudian juga teman-teman buat rangkumannya. Ini uh, tadi recordnya saya agak telat ya, tapi uh, nanti akan saya share untuk hasil recordnya. Bagian tidak bisa, Vicon itu bisa. Uh, melihat hasil recordingnya bisa juga dilihat uh, dari uh, Google untuk uh, rangkumannya hanya saja saya inginnya teman-teman rangkuman itu memang berdasarkan pemahaman teman gitu ya saya tidak uh, menekankan teman-teman untuk pakai format apapun terserah mau itu di PDF mau di uh, Word atau di uh, PowerPoint silakan mau itu satu paragraf, dua paragraf silakan. Yang penting pemahaman teman-teman seberapa besar tentang sesi kita. Gitu. Itu setiap minggu akan saya minta. Gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang presentasi, misalnya Mas Haryo ada empat mahasiswa ya satu kelompok. Jadi silakan mengirim hasil dari PowerPoint-nya saja secara individu. Gitu ya teman-teman. Jadi yang tidak presentasi pada minggu ini silakan kirimkan untuk Uh, uh, untuk ya begitu, hasilnya itu nanti setiap minggu, itu akan membantu teman-teman di akhir nanti, dan juga saya lihat untuk kehadiran ya, gitu, jadi uh, ini akan sangat membantu nilai teman-teman ya, gitu, jadi saya mohon uh, silakan teman-teman uh, diperhatikan untuk setiap pembelajaran kita, uh, setiap minggunya itu diperhatikan, dipelajari dan kemudian dirangkum ya dirangkum itu bukan diringkas ya maksud saya dirangkum itu bagaimana teman-teman membuatnya dengan bahasa teman-teman sendiri gitu ya gitu kalau untuk berdasarkan menurut ini menurut itu saya udah bisa lihat di Google ya tapi bagaimana teman-teman mengaminya itu ya oke dari saya tugasnya seperti itu nanti slotnya akan saya buat di LMS ada lagi mungkin yang ditanyakan untuk sesi kali ini kelompok satu sudah cukup oke okay. dari saya kelompok Mas Haril uh, sudah sangat baik untuk uh, pemaparannya uh, lengkap juga apalagi Mas Haril juga sudah uh, memberikan nih kami uh, menjelaskan tentang kami apa perbedaan e-business dan e-commerce itu sangat penting teman-teman karena memang banyak yang beranggapan bahwa e-commerce dan e-business itu berbeda uh, sama Maaf itu tidak sama tetapi berbeda itu yang telah disampaikan oleh Mas Haryo, perbedaannya ya di kamar itu hanya sekedar jual beli tapi e bisnis lebih luas dari itu ya teman-teman makanya fokus pembelajaran kita sebenarnya ada di di e e-bisnis dan juga di bisnis intelligence ya teman-teman nanti akan uh, diberikan dua ada yang mata kuliah pilihan itu sudah dijelaskan kemarin waktu usaha masa cuti itu dijelaskan oleh Bu Fesa jadi uh, kita itu ada dua fokus, dua fokus bidang di mana teman-teman sebagai lulusan uh, prodi SI Unsia nanti akan ada ilmunya di e-business dan juga business intelligence. Ya, itu. Jadi nanti misalnya uh, TA teman-teman di bagian e-business, apakah e-business harus teman-teman membuat sebuah e-commerce tidak? Ya. Uh, mahasiswa prodi SI itu bisa membuat uh, misalnya sistem informasi pertanian atau sistem informasi di bidang mana gitu. Itu juga termasuk dalam e-bisnis, karena e-bisnis itu sendiri adalah bagaimana teman-teman menjelaskan tentang proses bisnisnya. ya Kita kita pindahkan atau kita gunakan TI di dalamnya. Gitu ya teman-teman. Atau mau juga tentang e-commerce, boleh silakan. Itu fokusnya pasti ke e-bisnis. Nanti ada yang kita akan bermain di data. Bermain di data, bagaimana teman-teman mengolah data itu? Kita mainnya di business intelligence. Itu itu perbedaannya, ya. Jadi, dari sini, ya, teman-teman akan tahu nih arah kemana, ta nanti atau tugas akhir kita nanti, gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup paham, ya? Oke. Untuk uh, kelompok 2 minggu depan, tolong disiapkan untuk materi kedua sesuai dengan RPS. Saya sudah mengirim ya ke Mas Haryo. Ya, pengen oh, salah saya. Ya, silakan uh, disampaikan ke kelompok kedua ya, Mas. Ya, untuk Terima. kelompok lain. Oke, okay. makasih Mas Haryo untuk kelompok lain. Silakan siapkan untuk rangkumannya dan usahakan uh, untuk kelompok uh, lain. Uh, kalau bisa, Vikonnya dihadirin. Kalau memang tidak bisa berhalangan, nanti akan uh, saya upload hasil recordnya ke dalam LMS kita. Seperti itu ya sistem pembelajaran kita ya. Kemudian untuk tugasnya, tugas satunya nanti saya akan meminta teman-teman untuk membuat jurnal proposal. Mungkin seperti semester lalu. Karena apa? Karena saya ingin. Uh, Membimbing teman-teman dulu nih, ke arah e bisnis kita, arah penelitian kita kemana. Makanya saya ingin teman-teman membuat proposal terlebih dahulu untuk tugas satu. Silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang. Apa yang akan teman-teman bahas? ya Suara saya jelas? Halo? Ya, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Uh, ya, kayak gitu ya. Jadi, teman-teman, silakan dipersiapkan uh, untuk tugas satunya, bikin proposal nanti. Untuk formatnya, mungkin akan saya kirim di pertemuan selanjutnya. Sesi selanjutnya nanti akan saya uh, kirim untuk format, ya, tapi teman-teman, silakan uh, persiapkan karena takutnya saya nanti uh, bentrok dengan UTS gitu ya. Jadi, teman-teman, nanti susah uh, ngaturnya gitu. Jadi dipersiapkan saat ini di pertemuan ke sesi sesi 3 yang sekarang ya. Mulai sesi 4 itu sudah mulai akan saya publish. Ya. Oke, kemungkinan kita UTS di tanggal 16. Jadi persiapkan saja sebelum tanggal itu saya pasti deadline-nya biasanya saya sehari sebelum UTS, biasa tanggal 15. Jadi teman-teman tolong bagi waktu antara tugas 1 dan UTS-nya biar gitu ya. Oh, Oke, okay. ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oh, konfirmasi -teman? saja, Bu Vika. Ya, untuk, silakan, Mas Raya. Ya, Bu. Untuk rangkumannya itu individu atau perkelompok, Bu? Oh, iya. Uh, untuk rangkumannya individu. Oh, baik-baik. Ya. Individu. Okay. Siap, Bu. Siap. Jadi, uh, tapi untuk yang presentasi, mirim PowerPoint-nya itu tetap individu ya, walaupun kita mengerjakan kelompok. Tetap individu. Ya. Jadi saya bisa melihat di LMS-nya langsung tersimpan. Ya. Sama satu lagi Bu Fika. Oke. Ya, silakan. Ibu. Kalau UTS tadi tanggal 16 bulan apa, Ibu? Uh, bulan Mei. Mei. Oh, setelah Lebaran ya, Bu? Iya, setelah siap. Lebaran. Wah, siap, Bu. <laughs> Sudah bisa ngopi kalau itu, Bu. Ngopi. <laughs> ya. Sudah Harusnya bisa minum kopi kan, maksudnya. Apa? <laughs> <laughs> Harusnya tanggal 9 ya Tapi uh, tadi dirapatkan uh, Karena kami uh, Takutnya teman-teman Juga bentrok nih sama Lebarannya ya Pada mau ngumpul Mau mudik gitu ya Jadi akhirnya kami turunkan Satu minggu tanggal 16 Gitu ya Oke ada lagi teman-teman Izin tanya Bu ya, Bikin silakan. rangkumannya dari materi pertemuan dua gitu uh, iya sesi ini uh, pertemuan uh, sesi ini maaf presentasi ini uh, materi ke ketiga yang sekarang enggak sesi 1 satu, satu. Oh Ya. Ini. ya, ya. Uh, sesi satu aja dirangkum uh, oh, Ya Bu Oke, pertemuan selanjutnya, kalau gitu saya minta untuk sesi 2 dan sesi 3, berarti kelompok 2 dan kelompok 3. Saya mau tanya dulu sebelumnya, uh, untuk jam 4 kelas ini apakah kosong atau sudah ada jadwal ya untuk jam 4? Kita majuin. Sebenarnya sih nggak ada sih, Bu. Cuman mungkin banyak yang masih bekerja, Bu. Nah, itu. Oh, gitu ya. ya. Baiknya gimana nih, kalau misalnya kita tetap jam 5, berarti saya nggak bisa uh, ngambil dua materi sekaligus. Berarti satu aja ya, satu kelompok aja ya, yang presentasi. Tapi memang keadaannya kita agak mepet. Kita press aja waktunya. Ya, gitu aja. Oke. Okay. Kalau gitu satu kelompok, uh, kalau bisa Mas Haryo ikutkan ke teman-teman yang lain kita masuk 17 lewat 10 pastikan 1710 itu kita akan sudah mulai ya kita mulai 1710 ya kecuali kalau memang e, biasanya saya baru pulang kantor juga tapi saya usahakan cepat pulangnya ya saya pulang kampus e, jadi 1710 kita sudah mulai jadi selesainya teman-teman presentasi 15-20 menit ya jangan uh, jangan lebih dari itu karena memang kita mau ini ya buka puasa jadi teman-teman yang lain mungkin sudah berbuka apa segala macam gitu ya saya tahu yang sudah gitu ya teman-teman ya oke okay. uh, persiapkan ya mas tolong ingatkan untuk kelompok dua sama ya baik bu nanti saya ingatkan lagi oke okay, siap oke okay, kalau gitu teman-teman uh, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Oke, kalau misalnya memang saat ini tidak ada yang ingin ditanyakan, uh, mungkin sekian dari saya. Nanti kalau misalnya memang ada yang ingin dipertanyakan, silakan uh, personal chat ke saya. Bisa lewat WA. Ya, uh, mungkin sekian atau lewat Mas Arya juga. Mas Arya sampaikan ke saya juga bisa. Ya. Yeah. Oke, okay, demikian mungkin dari saya, teman-teman. Eh, -teman. lebih dari saya saya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Eh, silahkan kembali dengan kegiatannya. Saya akhiri, wabilai Taufik Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.